BWA menginisiasi proyek wakaf perahu ketinting dan jaring alat tangkap bagi nelayan Kutawaru Cilacap. Alhamdulillah pada tahap pertama bersama para wakif bersinergi dengan CSR PT Jasindo yang sampai dengan hari ini dua unit perahu ketinting dan sepuluh set alat tangkap berupa jaring rajungan, alhamdulillah telah dimanfaatkan oleh para nelayan di. Kutawaru Cilacap, proyek wakaf perahu ketinting dan alat tangkap bagi nelayan warga Kutawaru ini tidak hanya berupa pemberian wakaf sarana, akan juga diberikan pembinaan-pembinaan yang intensif dalam meningkatkan keterampilan, sehingga kemudian bisa meningkatkan hasil tangkap yang lebih.